Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sekian lama sebulan kita nggak bikin podcast kan Kali ini kita bertemu lagi di podcast Fajar official 2022 Dan kali ini kita akan membahas tentang uh, ekonomi bisa dan hukum juga bisa Tapi acara podcast kali ini adalah acara spesial Karena dalam rangka untuk menyambut festival syariah 2022 Yang akan uh, datang pada tanggal 23 Desember Maka saya akan memberikan tema pada malam hari ini yaitu syariah unggul tetapi pembahasannya yaitu tentang perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah dan kali ini kita memanggil salah satu narasumber kita yang saya undang dari fakultas uh, ekonomi dan manajemen dan beliau sekarang sedang masuk ke dalam program studi eh, manajemen bisnis ya manajemen oke okay. untuk namanya nanti bisa di sendiri oleh yang bersangkutan oke okay. Oke, perkenalkan. Nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dan saya telah dari Kota Gersik, lahir tanggal 2 November 2020, 2002. Oke, okay, 2002. 2002. Dan saya ya. masuk ke dalam UNIDA ini pada tahun ini dan saya sudah menginjak di semester 2. Semester 2, oke. Okay. Iya. Dan saya mengambil S1 program yaitu management. manajemen. Motivasi Anda apa sih masuk ke dalam program studi ini? Motivasi saya adalah, dan kenapa saya harus memilih Universitas ini, ya. karena motivasi saya tuh saya ingin bagaimana caranya itu bisa mengatur orang dan bisa mengatur semua segala aspek yang ada dalam bisnis, tetapi dalam konteks islami, yaitu di Universitas Darussalam Bontor Jadi kita akan memanggil beliau ini, uh, apa nih? Ustadz atau Syed atau apa nih? Uh, panggil saya dengan nama saya Oh ya, Rizky ya? Kak Rizky kan? Ya? Kak Rizky, Rizky, ya? Rizky. Oke, okay. saya udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti bisa dijawab oleh Kak Rizky Tapi ini pertanyaan, uh, kita ini berdiskusi ya Jadi anak, saya tidak full bertanya tapi kita juga berdiskusi Karena kita kan manusia mempunyai salah kan? Iya kan Nah, seperti itu Dan ini jika ada pihak yang tersinggung, kita bukan fitnah Dan di dalam undang-undang itu, mengkritik pemerintah itu diperbolehkan asalkan tidak menghina dan memfitnah nah seperti itu karena itu adalah undang-undang kebebasan pers seperti itu kecuali kalau kita menghina dan memfitnah itu nanti masuk ke undang-undang ITE, beda lagi alasannya nah sekarang untuk soal yang pertama nih Haris, nih, Rizni ya. apa sih perbedaan sistem keuangan di zaman Rasul dan zaman sekarang nih yang mencolok dari sistem perkeuangan? oke okay. jadi kalau misalnya di kebijakan sekarang ya dalam keuangan sistem keuangan di Indonesia itu kita tuh melihat dari kebijakan-kebijakan. Salah satu adalah kebijakan moneter. Nah, salah satu kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses, yaitu penciptaan uang yang beredar. Dan tingkat bunga serta mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Oh. Seperti itu. Jadi kebijakan moneter ini ada yang mengambil, ada fungsi yang dimana dia itu mengambil kebijakan untuk kebaikan kita semuanya seperti itu oke tapi bisa gak sih kebijakan moneter ini bisa menimbulkan krisis gitu? kebijakan moneter ini tergantung tergantung jadi, ya? uh, uh, jadi kalau semisalnya hmm. ada orang sebelum memutuskan sesuatu itu hmm. dia itu pasti melihat pertimbangan, pertimbangan. Ya. jadi pertimbangan tersebut itu dilihat dari zaman sekarang eh, gimana sih apakah ada masalah mungkin? apakah ada Inflasi, apakah resesi? Nah, dari evaluasi tersebut akhirnya menciptakan suatu moneter atau kebijakan baru, oh. yang dimana kebijakan ini biasanya diadakan minimal sebulan sekali. Oh, sebulan sekali. Iya. Oke. Lalu uh, kan di zaman itu di zaman sekarang ya ada namanya banyak kebijakan-kebijakan. Nah di zaman rasul ini bagaimana sistem keuangan di zaman rasul? Apakah di zaman itu menggunakan uang atau menggunakan alat, -alat lain sebagai alat ketukaran? seperti itu zaman Rasul di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengadakan sistem ekonomi di zaman Rasul dulu itu eh uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kebijakan yaitu pertama adalah memberikan tali persaudaraan, tali persaudaraan. antara kaum Muhajirin dan juga ansor jadi pertama kali Sebelum kita meningkatkan kualitas ekonomi kita, kita tuh seharusnya tuh memperhatikan ekonomi yang ada di dalam dulu. Bagaimana seseorang itu bisa, apa namanya, saling membutuhkan tapi terhadap negara tersebut. Jadi, ekonomi itu harus berputar, berputar di dalam negara, tersebut, negara ya. tersebut. Tapi kan, uh, di, ketika di zaman kan terjadi krisis moneter karena ada kebijakan mata uang. Itu kan dulu ga ada mata uang menggunakan dirham dan dinar itu kan. Iya. Yeah. Apakah dengan menggunakan emas atau perak itu bisa terjadi infansi seperti itu? Kalau menurut saya harga emas dan perak itu tidak bisa menurun karena harganya itu tetap. Iya, yeah, tetap. Jadi pertama kali sistem pertukaran uang dulu itu dengan dengan barter. Nah, dikarenakan barter itu memiliki masalah sehingga mem memunculkan cekcok atau konflik. Yeah. Akhirnya diganti dengan emas dan perak. Dan emas dan perak ini adalah salah satu jenis mata uang yang dimana diajukan di oleh Rasul dan disetujui oleh Rasul di dalam ekonomi tersebut. Sehingga kalau menurut saya sendiri yeah. itu tidak akan ada penurunan kayak resesi atau inflasi. Inflasi itu kelihatannya tuh hanya untuk macam uang kertas satu dolar. Iya sih, betul, ada betul juga, jadi saya telah mendengar apa, infansi, mata uang naik, terus emas naik, sebenarnya itu bisa ya sama aja kita hanya ditakut-takuti oleh permainan ke orang-orang barat dengan adanya mata uang kertas tersebut Coba kita dari awal menggunakan sistem syariah, menggunakan apa perak atau emas yang mungkin tidak akan terjadi kemiskinan, insya Allah semuanya adil dan rata, dan insya Allah semua sejahtera karena orang yang berlandaskan ekonomi syariah, pasti beliau uh, Memikirkan ya, itu tadi tali silaturahmi. Nggak mungkin ada orang yang miskin, karena apa? Karena saling membantu. Beda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain, seperti sistem kapitalis. kan? ada kapitalis, ada, ada liberalis, liberalis, dan juga ada kayak komunis. Ada komunis juga. Mereka ini menggunakan sistem yang sewenang-wenang kepada yang bawahnya, maka yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, okay, guys, untuk pertanyaan kedua, Indonesia ini ada beberapa jenis bank lah saya pengen tahu nih nggak uh, usah terlalu banyak apa sih perbedaan antara bank konven dan bank syariah kan sama-sama bank sama-sama menyimpan uang gitu kira-kira okay. jadi seperti ini bank konvensional sebenarnya dengan bank syariah itu tidak jauh beda tetapi perbedaan yang sangat mencolok adalah bagaimana bank tersebut itu bisa me, uh, mengcover semuanya dalam bentuk uh, kayak seperti keuangan tadi itu dengan syariah hmm. jadi misalnya nih ada orang mau meminjam uang untuk membangun uh, rumah Rumah ya misalnya jumlahnya misalnya 100 nah itu semuanya itu harus diawali dari bagaimana cara tata peminjaman tersebut ya. nah kalau seandainya ada orang yang meminjamkan ya saya mau meminjam uang 100 dan di situ sudah dikasih, ya, kalau seandainya kamu minjem seratus, kamu bisa membalikkan kepada saya 120 Nah, itu bisa dijadikan akad seperti murabaha. Mm. Jadi, e, sebenarnya e, untuk bank konfes, konf, bank syariah sendiri itu, itu tuh lebih ke cover atau lebih ke bagaimana caranya kita memiliki akad, karena semuanya itu kembali kepada... Tujuan kita dan niat kita, kita niat meminjam tersebut itu untuk apa? Apakah untuk lilah? Dan apakah untuk hanya kesenangan semata? Nah, yang membedakan konvensional dengan syariah adalah bagaimana kita berniat, bagaimana kita berikhtiar kepada Allah, dan bagaimana caranya agar kedua belah pihak tersebut itu mendapatkan keuntungan yang sama. Dari segi cover peminjaman di bank syariah akan tadi menggunakan akad. Ada merubah dan lain-lain dan lain-lain sebagainya dan kita tahu kan orang eh, bagaimana cara kita meyakinkan orang untuk tertarik menabung atau meminjam di bank syariah karena kan masih banyak-banyak istilah-istilah yang belum diketahui oleh kebanyakan orang eh, umat muslim di Indonesia khususnya kan kita kan mayoritas muslim ya di Indonesia caranya seperti karena saya kan mendengar kemarin masa pengguna bank syariah terbesar di di dunia itu di Inggris bayangkan. Di negara muslim, di Indonesia pun dikit bayangkan apa sih orang kenapa orang-orang ini kesusahan dan caranya nih bila orang-orang tuh big, pengen ke syariah gitu loh menarik mereka ke syariah agar kita tuh tidak apa ya tidak terjerumus ke dalam infansi ekonomi seperti itu kira-kira seperti apa langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkah pertama kita tuh untuk memahami apa itu sih sebenarnya uh, ekonomi apa situ konvensional apa itu syariah. Jadi yang harus kita lakukan adalah, pertama, kita untuk mempelajari apa sih kandungan dalam agama itu. Dan kita harus memahami, apakah agama itu hanya sekedar agama? Padahal, kalau misalnya kita tinjau, agama itu bukan hanya tentang agama saja. Agama itu bisa mencakup ke dalam pemerintahan. Seperti uh, bagaimana mengatur atas antara atasan dengan bawahan, dan bagaimana cara, uh, cara memberikan keputusan dan bahkan juga sampai ke sektor ekonomi hmm. jadi kalau menurut saya sendiri untuk agama itu dijadikan asas dalam kehidupan karena kebanyakan dari kita sendiri sebagai uh, orang Indonesia apalagi di zaman sekarang itu kebanyakan orang tua itu menuntut anaknya untuk pintar matematika bahasa Inggris saja atau apapun itu tapi dalam segi agama atau religius kurang gitu ya? sangat kurang dan itu yang sangat memperhatinkan dan ketika ada orang yang ingin mempelajari agama, jangan lupa juga kita harus mempelajari ilmu umum. Karena ilmu umum dan agama itu harus imbang harus seimbang ya. Harus imbang Tapi kan pemikiran Barat tuh memisahkan ya mereka ya, sekuler nah. memisahkan. Kita nggak boleh ya. Kita umat Islam tuh justru ilmu dan agama harus seimbang. Iya nah, Dulu tuh saya pernah dengar kata-kata dari guru saya. Iya. Saya dan guru saya ini tuh mengambil dari kutipan dari seorang ulama dan saya lupa namanya siapa. Salah sih? Ya, enggak, enggak, salah. ya enggak, enggak Saya melihat Eropa, tetapi saya tidak melihat Islam. Tetapi ketika saya melihat di negara Islam, tidak seperti Islam. Itu gimana ya? Karena orang Barat itu identik dengan melihat kenyataan. Ya, ya. Dia itu lebih seneng ketika dia menemukan suatu kenyataan yang baru, dan itu bagus, maka mereka akan melakukan. Oh, berarti Tan pemikiran mereka sangat realistis ya? Realistis, sangat rasional. Tuhan gak ada, berarti gak ada berarti ya. Tuhannya di depan mata saya, saya lihat sendiri baru ada gitu Iya, mungkin, mungkin seperti itu, dia. Ya. Hmm. Karena orang-orang membutuhkan pembuktian Iya, pembuktian Nah, masalahnya Islam itu dalam mengajarkan tentang itu Tetapi hanya orang baru itu melihat bahwasannya Ah, Islam itu hanya ada, ada hmm. Ah, Islam itu Padahal hmm. tidak Islam yang, yang mengajarkan kita dari makan, dari bangun tidur sampai kita. Ya, seperti itu. Uh, masalahnya untuk di orang Islam sendiri itu kebanyakan ketika sudah mempelajari agama, tahu itu benar, tapi masih melakukan kejahatan seperti itu. Uh -huh. Ya, banyak banget kita di Indonesia nih, ya. dan nggak mau mengingatkan juga gitu loh. Uh -huh. Uh -huh. Jadi kita tuh sebenarnya tuh tahu an minal iman. iman, tetapi ketika kita melakukan dalam kehidupan kita sendiri seakan-akan an minal iman itu tidak ada meskipun itu ada sedoif ya, ya tapi e, kalau selamat ada itu baik ya kita harus lakukan karena memang kebersihan itu ada satu hal yang kebaikan masalahnya kebanyakan dari kita udah tahu itu benar kenapa nggak dilakukan udah tahu itu salah tapi kenapa dilakukan seperti itu jadi e, gimana pun itu caranya belajar agama itu penting kita nggak usah langsung ke ekonomi dari hal yang kecil aja bagaimana kita makan apakah kita makan berdiri itu duduk, itu semuanya dua ya. Oke. Okay. dari Jadi, inti dari beliau ini uh, kita tidak hanya mempelajari ekonomi atau hal-hal umum tapi kita juga menyandingkannya dengan agama dan kita juga harus saling memberi, apa namanya memperingati teman atau saudara-saudara kita kita tahu itu kejahatan, tetapi kita melakukannya Maksudnya kita tahu itu hukumnya itulah kelemahan umat islam zaman sekarang dan kita jangan sampai kita ini terjajah oleh pemikiran-pemikiran barat guys seperti itu karena ya kita mulai dari yang kecil tadi, betul kata Kak Rizky tadi kan kita pelajari dulu Islam akidahnya, syariatnya jadi jangan, emang belajar di awal itu susah tapi jika kamu udah mengamalkannya Insya Allah itu mudah dan gampang dan itu akan bermanfaat bagi kalian semua sama kita mempelajari tentang bank syariah bank konven, ekonomi dan hukum itu gunanya apa? untuk menyandingkan kita agar untuk apa? bukan untuk semata-mata kita lebih pintar tapi untuk dekat dengan Allah hidrolillah kita Allah seperti itu guys mungkin kita akan nge-break sebentar ya guys ya uh, kita akan nge-break sebentar kita akan minum teh botol slow, slow guys sebenarnya ada satu lagi guys endorse nih yaitu takoyaki tapi udah tutup kokonya Loh. jadi saya membeli ini guys batang saya enggak apa lagi gigih aja lah dan ini juga guys. Produk dari pondok kita sendiri kelihatannya. Dalam duka semangatiku tangismu dalam tawaku pun sembunyi Guys, setelah tadi kita nge-break dengan makan seadanya karena tadi kehabisan takoyaki kan. Kita nanti ini mau, mau, mau mau makan Jepang, Guys. Tapi udah kehabisan. Ya udah enggak apa-apalah. Nanti besok anak traktir sendirilah beda lagi ceritanya bagaimana? Thanks. Tadi kita udah bahas tentang ekonomi zaman Rasul, zaman sekarang hingga bank konven dan bank syariah. Saya kita kan condong ke bank syariahnya kan. Kira-kira apa saja sih akad-akad yang ada yang ada di bank syariah? Oke. Okay. Semuanya itu untuk diakad di, di bang syariah itu memiliki sembilan. Ya. Ada wadiah, ada mudoroba, ada musyaroka, ada murabaha, ada salam, ada istisna, ijazah, ijarah dan ijarah muntah ya dan kord. Jadi saya akan menjelaskan yaitu apa itu murabaha saja. Iya. sebagai salah satu, salah satu contoh lah iya. dari sembilan jenis tadi, mm -hmm. ya merubah itu adalah suatu akadnya di mana ada peminjam pertama, yaitu si pengusaha, yaitu peminjam, iya, iya, orang peminjam. Ingin, ingin meminjamkan uang, dan juga ada pihak kedua, yaitu amilnya atau yang kita sebut kalau di ada nasabah, nah, nasabah ya, iya, hmm. jadi dalam satu sama dua ini. Satu ini meminjam kedua, dan pengelolanya adalah yang kedua hmm. Jadi semisalnya, misalnya nih saya memiliki usaha Saya sebagai peminjam Saya ingin meminjamkan, eh, saya ingin meminjam uang kepada bank sekitaran 50 juta Buat misalnya akadnya? Misalnya buat... saya akadnya, saya ingin membuat bisnis Bisnis, nah, bisnis seperti mungkin baju hmm. Nah dalam murabah tersebut pengelolanya adalah si nasabah tadi, nasabah tadi akan melihat bagaimana, apakah uh, pusat tersebut akan lancar, apakah tidak semua tanggungan ada di nasabah yang kedua tadi mm -hmm. jadi kalau misalnya sudah diketahui totalnya oh 50 oh benar, ternyata memang 50 karena kebutuhannya tentang ini ada mesin jahit oh mungkin ada benang, ada kain akhirnya yang memutuskan tadi adalah nasabah yang kedua tadi mm -hmm. yaitu memberikan peminjaman uang dengan modal Okay. untuk modal. Jadi, tapi kalau misalnya belum membayar gitu, ada denda atau kira-kira di bank nah, syariah? itu semuanya itu tergantung dari akad. Tergantung ya, akad dari ya. akadnya. Kalau misalnya memang akadnya seperti itu bisa. Oh. tapi kalau setahu saya ya di bank syariah itu sama konven masih kejam di bank konven sih, karena sampai ada penyitaan, ya kan? Eh, iya. Kalau di bank syariah, Insya Allah masih memiliki pakai hati lah. Iya. Nah, masih pakai hati, karena kita kan syariah kan. Nah seperti itu ya Karena mau tidak mau itu Semuanya eh, tugasnya bang Syariah adalah mengayomi masyarakat juga Mengayomi masyarakat ya. Iya Jadi kalau misalnya ada yang setidaknya itu tidak mampu Maka bang Syariah itu akan memahami kondisi Karena apa? Yang namanya juga Syariah itu membuat adalah hukum Islam hmm. Dan hukum Islam ini dari sunnah dan hadis Dan semuanya apa yang ada di dalam Al-Quran adalah kemanusiaan Jadi Insya Allah bang Syariah ini akan mengayomi masyarakat-masyarakat sekalian Kita bahasnya agak lain lagi ya Tadi kan menyinggung syariah kan Saya kemarin habis seminat dengan salah satu profesor dari UIN UIN Jogja Bahwasanya sekarang tuh banyak banget Orang-orang yang menggunakan kata-kata syariat Untuk memproduksikan barang-barangnya Ada jilbab syariah, sekarang ada pepsoden syariah juga yang apa, rasa, rasa siwak jadi 2,5 persennya buat anak-anak yang apa gitu ada juga apa minuman syariah jadi orang-orang sekarang tuh menggunakan label syariah semata-mata hanya untuk mempromosikan barangnya kira kira baik gak sih gitu, seperti itu? menurut saya kalau semisalnya hanya untuk itu ya tidak apa-apa hmm. asalkan jangan sampai teh botol misalnya hmm. bukan teh botol ya misalnya ada satu teh gitu kan hmm. mengatakan teh syariah padahal kandungannya di sana ada kandungan seperti minyak babi atau mungkin alkohol. satu hal yang haram alkohol ya itu baru dosa karena suatu barang memberikan nama misalnya nih, ini ini syariah nih barang hmm. tapi kalau seandainya benar komposisinya adalah halal ya tidak apa-apa tidak ada kesalahan ya jadi kita memberikan jilbab syariah ya memang dari dulu jilbab syariah yang salah apa ada jilbab kelihatan rambutnya nggak bisa dibilang syariah. Iya betul betul. Nah, Jadi memang mungkin salah satu strategi marketingnya mungkin ya dalam manajemen bisnis ini insya nanti ada pembelajarannya mungkin karena kan sekarang kan lagi tinggi tinggi ya tentang syariah ya kan. Nah inti dari percakapan ini adalah semua syariah itu atau menggunakan label satu boleh Yang penting di dalamnya memang terbuat dari komposisi Benar -benar yang salah ya. Berarti ini tadi kan saya sempat kuliah Mata pelajaran uh, Ekonomi Eh, VK Muamala. di sini kita tadi mempelajari tentang pajak Eh, pajak lagi Tentang Jenis-jenis hart, harta di dalam bermu'amalah Ada namanya harta motakoyim dan guru motakoyim Sebagai ilmu aja ya, sharing-sharing kita ya. Harta mutaqoyim itu harta yang benar-benar kita beli sendiri. Hmm. Kita buku, kita beli dengan uang sendiri. Yeah. Nah, ada juga namanya harta gerutakoyim. Seperti dan harta gerutakoyim ini ada beberapa yaitu min nauihi dari jenisnya, minhaysu husuli alaiha dari cara kita mendapatkannya dan min kaifa intifa dan cara kita memanfaatkannya. Jadi ini harta bisa dikatakan mutakoyim, tapi kita caranya bagaimana dari naunya, yang goiru mutakoyim nih Contohnya apa, babi Babi pasti bersifat halal kan Eh Haram Haram, haram ya haram, ya Allah oh, terpaksa ya, nanti ya kan? sudah malam. Nah, malem Gantung guys, ngantuk. Mungkin efeknya habis belga mungkin dia. Ya. Iya Naunya jenisnya, berarti kan babi haram pasti kan, di dalam makan hmm. juga ada Iya. Aroma, apa, haroma alaikum ul wa Nah seperti itu Terus ada juga yang uh, mengharam karena cara mendapatkannya Kita membeli sebuah teh botol nih hmm. Minumnya apa? Halal adalah mengemuinya Cuma kita haram minum ini Ketika kita cara mendapatkannya itu menggunakan cara syarikat atau mencuri seperti itu yeah, Ada juga yang yang terakhir al-intifang ubiha Cara memanfaatkannya kita punya harta halal, tetapi harta kita disumbangkan untuk orang-orang misalnya yang, tidak mampu. yang, yang, ya kayak prostitusi gitu, oh. prostitusi terus uh, untuk mengembangkan kaum LGBTQ ke atas. Oh berarti loh. ini tuh tujuannya tuh buat ini ya apa namanya orang yang melakukan maksiat gitu? Iya untuk maksiat gitu harta halal untuk orang maksiat. Nah, harta halal soal. buat maksiat itu. Tapi nah, kalau harta itu yang guru yang kalau harta hmm. mutakoyim itu ya ini kita membeli dengan barang-barang sendiri seperti itu. Oh seperti itu Seperti itu Seperti itu, um. Namanya aja kita ngambil, kita yang aja Gak usah sampai Pasti haram uh, kalau punya Dan ini soal yang terakhir guys, kita ada di penghujung acara ya guys ya, yang kita tunggu-tunggu Alhamdulillah Jadi saya banyak banget denger uh, perbedaan antara konven dan syariah itu adalah riba Padahal di syariah juga ada namanya bunga kira-kira apa sih arti riba di sini guys? Kenapa bisa dibilang riba itu haram? Kira-kira kenapa? Ada apa tuh riba gitu kira-kira? Yang pertama bunga. Bunga itu pasti artinya itu bukan bunga cita lestari, ya, itu nama yeah, orang. Iya, nama orangnya. Jadi gini. Sebenarnya bunga itu jasa. Ya. Jadi semisalnya nih saya memberikan uh, memberikan uang. Iya. Yeah. Jadi dalam inilah, kita dari awal aja lah Bagaimana uang itu masuk gitu kan hmm. Jadi bang, apa sih itu bang? Bang adalah salah satu alat Atau satu operasi yang mana itu Untuk menghubungkan si peminjam dan si peng, Si peminjam dan si penabung Oke, okay. jadi kan orang menabung nih Orang kalau menabung berarti dia meminjamkan uang teh Kepada bank bank mendapatkan uang Dan bank ini di Uangnya itu dia menetap, tapi uangnya itu diputar, Uangnya diputar dan diberikan kepada yang menab, kepada yang, yang, yang meminjam. Minjam, ya. Nah, jadi gini, bunga. Ketika ada orang yang menabung, maka orang tersebut akan mendapatkan bunga. Semakin banyak dia menabung, ya kan? Ya. Dan semakin banyak orang meminjam, akan mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut. Maksudnya itu dia tuh akan mendapatkan Jumlah pembayaran jasa, gitu kan Ya mungkin bahasanya dikutip itu jasa Nah kenapa sih kok bisa dibilang haram tuh? Karena bank itu mendapatkan uang bunga Itu dari or hasil peminjaman Padahal kalau kita meminjam misalnya nih Fajar boleh saya minjem botol? Boleh Terus saya kembalikan tutup Tidak boleh dong boleh atau enggak? Ya, boleh atau saya minum dikit? enak banget. nah, makanya udah jelas oh. jadi ambil botol kayak gini aja kita harus mengembalikan secara utuh, gitu iya, kan? ya. Ah, apalagi dalam gua meminjamkan uang itu kalau misalnya kita menabungnya lima ribu ya harus kembali ke lima ribu. kalau misalnya kita minjam lima ribu ya kita harus mengembalikan kepada orang tersebut lima ribu. nah. Bunga itu adalah dianggap sebagai jasa Atau bunga itu kelebihan dari suatu uang tersebut hmm. Dikatakan haram kenapa? Karena merugikan Cara mengambilnya itu juga merugikan Apakah karena apakah kalian pernah mikir Uang itu dapat dari mana? Apakah kita tuh pernah berpikir gitu loh Uang itu dapat dari mana sih? Kok nggak habis-habis? Iya ya Kita juga mikir wa, Saya pernah dengar nih katanya orang-orang di bank itu kan berjas dan rapi, iya. tapi ternyata di bank itu justru gak ada uang guys, ternyata. Ah, iya. Dan uangnya ternyata katanya itu uangnya ya berputar-putar aja uangnya. Iya jadi intinya itu bank itu sebenarnya itu miskin. Iya miskin. Tapi karena kecerdasan otak, ya mungkin oknum-oknum terzaman ya dahulu yang berhasil <tuk> sukses kayak gini ya kita kita selamat kita bilang selamat lah kepada mereka ya kan. Mm. Ya begitu. Jadi ketika uang masuk, uang itu tadi akan berputar. Ketika bank ini kehabisan uang, mereka, maka mereka itu akan meminta kepada bank yang di atasnya atau bank sentralnya. Itu bank itu Indonesia. Hmm, jadi se uh, sedikit info, jadi setiap negara itu ada bank sentralnya guys. Cuma di Indonesia namanya bank ya bank sentral Indonesia. Bank bank Indonesia. Nah, jadi mereka yang memegang namanya sistem keuangan lah yang mengatur stabilitas keuangan, jadi kalau ya, benar sekali. ada misalnya naik BBM atau apa kayak naik barang-barang, ya kita jangan terlalu menyalahkan presiden ya atau menteri keuangan karena apa ya mata uang ini kita udah diatur oleh yang paling atas dan kita yeah. juga terjerat utang dan namanya utang itu pasti ada namanya perjanjian LOI namanya, letter of Intent. dan dalam perjanjian itu masih ada yang mengikat dan zaman sekarang itu yang menjadi jaminan untuk peminjaman yaitu adalah emas dan Ba dan minyak, dan apa bahan bakar dan, ban bakar. dan minyak bumi kalau kita telat bayar apa namanya bunganya aja jangan kan bunganya utangnya telat iya. ya siap-siap aja apa aja yang naik nanti mungkin <laughs> iya. gak coba gak coba bbm mungkin ya mungkin bawang hmm, naik bawang naik gula naik, naik ayam naik, naik. PLN juga naik aja kan lagi tidur di iya, naik sama. tuh kan seperti itu jadi ya kita ya udah pasrah iya. udah kita udah di <coughs> Jadi kita jangan terlalu menyalahkan pemerintah Karena ya kita udah terlanjur hidup gitu di zaman sekarang Dan kita udah men terlanjur menggunakan mata uang kertas Yang sebagaimana mata uang kertas itu menipu kita sebenarnya Mereka ini adalah penjahat sehakiki dalam perekonomian di dunia tersebut Kecuali kalau kita menggunakan mata uang emas dan perak Ya mata uangnya sama iya. gak, ada, gak ada infansi Tidak ada karena nilainya pasti akan Contoh setiap saya buat podcast Ini uang 5.000 Angkanya sama kan 5.000 iya, 5.000 rupiah Uang Indonesia, kira-kira lima -kira, ribu dolar di Amerika jumlahnya sama gak sama uang lima ribu Indonesia? Sangat berbeda. Sangat berbeda jauh banget. Bayangkan seribu banding tujuh belas. Seribu bandingan tujuh belas. Bayangkan lima ribu dikalikan tujuh belas. Ya banyak banget ya. Banyak banget. Dan kita bayangkan, kita misalnya mengutang di bank konven punya Amerika satu juta dolar. Dan mereka hanya mengeluarkan satu kertas doang, satu juta dolar. Padahal sama-sama kertas cuma beda bentuk. Beda bentuknya beda angka doang. Apalagi ini belum, ini masih uang ya. Ini harganya berapa? Tiga ribu. Tiga ribu ya? Iya. Tahun 2025, 5.000 ribu. Padahal sama. Padahal bentuknya sama, gak ada perubahannya. Yang ini, tapi kalaupun beda, nanti agak diperkecil apa apa gitu. Iya. Anda tahu cocor atas yang Anda makan dulu ketika SD, dulu hmm. hampir satu meter, sekarang udah tinggal lima <laughs> senti. Karena? Iya kan, karena inflasi <laughs> kenaikan harga. harga, mereka memik memikirkan cara hmm. agar mereka itu untung. Iya. Jadi hmm. itulah kejahatan loh kayaknya. Iya, Bagaimana? Kita, kita, ya, tunggu aja akhir zaman. Nanti juga balik lagi pakai uang emas lagi nanti. Iya. Nanti ada zaman, ada waktu di mana mata uang itu tidak berharga lagi. Nanti aja, tunggu aja. Karena seiring waktu itu akan, waktu itu akan sadar. Kita lihat saja ya, perkembangan Muslim di Eropa itu semakin meningkat. Ya, meskipun mereka detektor terhadap kaum-kaum yang tidak ingin nih, Satu Jaya. Oke, jadi sebagai penutup ya, saya akan bukan pesan, ini pesan dari saya. Kalau nanti pesan-pesan Kak Rizky bisa disampaikan sendiri. Pesan saya hiduplah di dunia itu jangan tergantung dari materi, atau mencari namanya uang-uang-uang-uang, karena kita hanya diperbudak oleh harta, tahta, dan wanita, dan seperti itu. Maka kalau kita mencari uang, Mencari uang itu boleh, itu ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu SWT Tetapi jangan lupa juga kita membantu orang-orang yang membutuhkan diantara kita ya. Itu adalah salah satu ikhtiar kita juga, dan itu salah satu yang membuat kita mendapat banyak pahala Dan disayang oleh Allah Subhanahu SWT seperti itu, dan dapat juga memuliakan agama Islam Karena kita ini, kalau condong terlalu mencari uang, kita terlalu namanya, apa ya, kapitalis Dan orang kapitalis pasti akan liberal dan orang liberal, kapitalis, pasti akan semenang-menang dengan bawahannya. Mereka yang pemilik modal akan semenang-menang menaikkan harga dan tidak memikirkan masalah untuk masyarakat di samping-sampingnya. Makanya yang kaya-makin kaya dan miskin makin miskin. Jadi pesan saya, imbangilah ilmu duniamu dan ilmu akhiratmu. Agar mencapai lillahi ta'ala uh, kafah dalam mencari ilmu dunia dan akhirat. Jadi itu pesan saya. Untuk Kak Rizky, pesannya kira-kira? Kalau menurut saya sendiri kan kita itu terlahir sebagai orang Indonesia, sudah ada sumpah pemuda, kita dilahirkan dari Indonesia, makan, minum itu semuanya ada di Indonesia. Maka jadi itu, maka dari itu janganlah kalian merasa terjajah di negara sendiri. Mulailah kalian belajar agama karena agama telah membimbing kita, memberikan arahan, kita memberikan ilmu tentang kehidupan maupun dalam akhirat nanti. Dan ingatlah, Pancasila itu diawali dengan ketuhanan yang maha, Esa. Esa. Maka agama itu penting. Jadilah orang yang bebas, jangan menjadi seperti budak. Belajarlah agama lebih lagi. Karena apa? Karena kita semua di sini, itu hakikatnya adalah bebas tanpa ikatan. Maka pesan saya yang terakhir lagi ini, gunakanlah bang syariah. Okay. Jangan konfesional. Bukan jangan sih. Saya hanya memberikan saran ya. Saran ya ah. kan. Saran untuk menggunakan bank syariah. Karena bank syariah itu bank yang berperi kemanusiaan ya, dan berperi iya. keadilan. Ya, ya. Oke, ini bagus banget kata-katanya Bank syariah itulah bank yang berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa saksikan kita. Mungkin kalau kita bertemu lagi itu di part 2-nya palingnya. Ya, kalau kita gak bertemu lagi ya mungkin kita bertemu lagi di berapa tahun ke depan. Mungkin udah di ILC paling ya. Iya, mungkin... Indonesia lawak klub tapi. <laughs> <laughs> Oke okay, guys, iya, iya. terima kasih, jangan lupa nonton video-video saya di Majalah Pisau dua saya saja dan. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Oh iya.